Halo Sobat Update Kali ini kita akan bahas seperti yang ada di Tumlay dan di judul video ini Fakta Unik Dunia Mungkin sebagian dari kalian belum tahu tentang fakta ini Mengingat dunia sangat luas dan terdiri atas 200 negara Karena itu di sebuah negara saja tentunya sudah pasti mempunyai banyak sekali fakta menarik yang jarang diketahui Ratusan negara yang ada di dunia ini bukan hanya menyimpan keindahan budaya dan kulturnya Akan tetapi juga menyimpan berbagai fakta mencengangkan yang tersembunyi Menyadu dari berbagai sumber, berikut adalah ulasan mengenai fakta unik dunia yang sangat mencengangkan. Eit, sebelum lanjut ke pembahasannya, silakan like video ini ya, jika kalian menyukainya. Dan klik subscribe, agar nanti mendapat notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Karena akan ada satu video baru tiap minggunya. Terima kasih. Lantas, apa saja fakta unik dunia yang sangat mencengangkan? Satu. Tidak dapat membeli Coca-Cola di Korea Utara dan Kuba. Seperti yang kita ketahui, Coca-Cola hampir bisa ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Walaupun demikian, minuman bersoda ini nyatanya belum sampai ke Korea Utara dan Kuba. Hal ini disebabkan negara tersebut tengah berada di dalam embargo perdagangan jangka panjang Amerika Serikat. Namun beberapa orang menjelaskan bahwa mungkin saja minuman tersebut bisa ditemukan di Korea Utara dan Kuba bila berusaha lebih keras lagi. Walaupun demikian, umumnya harga yang dipatok akan lebih mahal ketimbang harga pasaran. Masyarakat Korea Utara nyatanya begitu menyukai cola. Hal ini karena temuan Coke yang dikemas dengan botol yang berasal dari Cina dengan label Pyongyang. Kek ini pun dijual di beberapa toko kelontong kelas atas yang melayani elit ibu kota serta penduduk menengah ke atas. Walaupun kau berasal dari Cina, pada bagian label ditulis Kekua Flafford Sweet Soda Drink dengan memakai huruf Korea. 2. Dokter gigi Profesi Tertua di Dunia Menurut sebuah penelitian Nature Publishing Group yang bertajuk Early Neolithic Tradition of Dentistry, ditemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak dan berasal dari 7500 sampai 9000 tahun yang lalu. Lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Karena itu, banyak yang memandang bahwa dokter gigi merupakan profesi tertua yang ada di dunia. Selain itu, ada penelitian lain yang dilakukan oleh Nature Publishing Group yang bertajuk Earliest evidence of dental caries manipulation in the late upper Paleolithic. Dalam tengkorak yang berusia 14.000 tahun pada zaman Paleolitikum, menemukan bahwa ada sebuah gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Penemuan ini semakin memperkuat bahwa dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. 3. Orang terpendek di dunia ada di Indonesia. Seluruh negara di dunia tentunya memiliki berbagai jenis tinggi badan. Orang yang mempunyai tinggi badan yang tinggi dan pendek umumnya ada di mana saja. Menyadul dari The Telecraft, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai beberapa orang terpendek di dunia. Rata-rata orang dewasa mempunyai tinggi badan sekitar lima kaki. Sementara itu, orang dewasa yang rata-rata mempunyai tinggi badan lebih tinggi diketahui berada di Belanda. Yang mana rata-rata orang dewasa di negara tersebut sekitar enam kaki Sedangkan pria Indonesia rata-rata tinggi badan 166 cm Dan wanita Indonesia mempunyai rata-rata 154 cm Sedangkan Belanda tinggi badan pria rata-rata 184 cm Dan wanita sekitar 170 cm 4. Laut mengandung sekitar 200 ribu virus berbeda Laut Kirap menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini karena laut mempunyai pemandangan alam yang sangat indah dan tempat berolahraga air yang begitu menantang dan menyenangkan. Meski demikian, fakta mengatakan bahwa air laut murni mengandung hampir 200.000 jenis virus yang berbeda.